seperti orang treadmill, saturasi naik dan kita menjadi kuat. Persiapan kita tarik nafas bahan 15 detik. Lepaskan ya, kita uh, selesai latihan. Ya, teman-teman kembali ke 100, dan saya biasanya berbicara begini, enggak tarik napas, nafas, masih 100. Bagi teman-teman, tadi sengaja saya rekam, yang melihat ini rekaman di YouTube, tidak untuk diikuti, karena ini rekaman, tadi saya langsung rekam hanya mulai read yang ketiga. Tujuan saya untuk menunjukkan, dimulainya rekaman ini, bahkan tadi sebelumnya, di rit yang ketiga, sejak tarikan nafas yang pertama, tarikan nafas relaksasi, lalu juga 30 kali yang jangan cepat, itu saturasi seratus terus, bahkan sampai sekarang seratus terus. Teman-teman yang di-zoom, tadi melihat ya, waktu read yang pertama, tarik pelan-pelan, buang pelan-pelan, saturasi saya berawal dari 97, lalu naik 98. Bahkan di, di, di, di read yang pertama, saturasi saya belum 99, belum 100. Ya. 99, turun lagi 98 di yang kedua, berarti sudah sempat tahan nafas, dan tadi turun sampai yang ke-80an. Ya, Maka, begitu tarik nafas, mulai 99. Lalu di tengah-tengah, mulai 100. Lalu tahan nafas, sampai 30-40 detik, masih 100. Lalu turun, sudah tarik, baru meluncur, tadi sempat paling bawah itu, seingat saya, tujuh tujuh tujuh enam tapi setelah sempat 70, 76 sempat sempat hipoksia, ya sel-sel terbuka paru-paru kayak kehausan oksigen, kan masuk root yang ketiga tarik nafas gitu ya, anda lihat 100 sampai sekarang 100 terus kalau naik turun saya tarik nafas gitu naik turun menjelang ya. 100 lagi, 100 lagi, jadi setelah rit yang ketiga, di mana saturasi sempat 74 tadi, maka paru-paru, oksigen darah, semuanya kelaparan oksigen, lalu tarik nafas, lepas nafas, lerik nafas, setelah rit yang kedua, masuk yang ketiga, 100-nya cepat sekali, ini kan, berarti kan setelah rit yang ketiga, tarik beberapa kali sambil ngomong aja 100 terus. Nanti waktu turun 99, saya tarik lagi pelan-pelan lagi, 100 lagi. Nah, kemampuan seperti ini tidak tercapai kalau belum metode Wim Hof 2. Yang sampai tarik lepas, tarik lepas 200 kali kadang sampai 100 turun lagi. Cepat sekali turunnya. Ada yang bertanya sama saya, "Pak, saya olah nafas satu sih 100 cuma berapa detik?" Emangnya saturasi 100% berapa detik itu bisa menyembuhkan? Bukan berapa detik, bisa 10 menit, bisa 20 menit, bisa 30 menit. <laughs> Karena ini sekaligus menjelaskan secara gampang ya, kenapa sih kita hipoksia? Apa gunanya hipoksia? Gunanya itu kayak orang puasa. Makanya puasa itu sehat. Teman-teman yang rajin puasa sehat. Waktu puasa, sel-sel kita kelaparan. Kenapa? Gak dikasih makan. Tapi puasa yang sehat itu waktu buka puasa, makan makanan sehat, makanan sehat yang tepat sesuai dengan DNA-nya. Kalau sekarang namanya genomic diet, kalau Anda nggak genomic diet, mahal pak tesnya puasa sesuai dengan golongan darah, atau minimal ikutin panduan makan sehat. Ya Makan sehat itu gampangnya makan yang halal, ya, yang gampang nih ya, yang halal. Ya Kristen juga ada kok, halal haram, baca Alkitab, Perjanjian Lama, Kitab Imamat. Sama dengan Islam, babi jangan dimakan, anjing jangan dimakan. Sama, ada ayatnya juga. Ya, jadi, makan yang halal. Supaya waktu sel-selnya itu kelaparan karena puasa, ya, lalu dapat makanan, dapat makanan yang sehat. Jadi kalau lagi puasa, makan, makan sehat. Nah, sama. Anda lihat, saturasi 100 terus, nafasnya udah nafas biasa. Nah, kalau kita bisa saturasi terus begini, bermenit-menit, apalagi sepanjang hari. Ya, turun 99 ya Oke okay. tadi saya sudah peragakan Bagaimana 99 begitu saya tarik enggak sampai 10 kali aja atau 10 kali tadi ya balik 100 dan bertahan cukup lama di 100 saturasi 100 nanti Anda ke, ke, ke toilet uang urin udah pasti hanya alkali jadi kalau yang belum metode dua gitu ya Nah kalau sudah latihan metode dua, karena nanti metode tiga, empat, lima, enam, tujuh itu tidak efektif untuk menaikkan saturasi, paling sembilan, sembilan, sembilan, makanya metode satu. Kalau sudah metode dua dilakukan, nanti Anda melihat, ya, kalau selama ini, kalau saya dulu, ya, saturasi itu saya catat, jadi setiap kali latihan saya punya catatan gitu, sehingga ketika metode satu, saturasi bisa seratus, bisa. Tapi begitu saya mulai latihan metode dua, maka metode satu itu tarikan ke berapa, mulai 100 itu maju ke depan. Bahkan sampai anak saya itu kan saya juga 10 sehari itu bisa 10 kali cek urin. Habis olah habis olahraga tak cek gitu. Itu dua bulan ada kali. Jadi saya punya catatan kesininya jamnya berapa, sini tanggalnya berapa gitu ya. Bahkan saya habis makan apa, habis minum apa, urinnya berapa. Itu kayak papa ini kayak penelitian aja. <laughs> Dua bulan, sehari, sepuluh kali, catat urin. Bahkan saya dosen, saya mau ngajar. Kalau saya nggak rajin mencatat, saya nggak yakin dengan yang saya ucapkan. Kenapa? Karena saya tuh yakin banget dan yang saya ucapkan. Saya mengalami pH dari di bawah 6, 5,5, sekarang 7,3, bangun tidur. Saya mengalami paru-paru tujuh -paru tahun, di mana saturasi cuma 94, lima Kalau nafas pelan-pelan 96, balik 95 lagi. Sekarang 97, 98, nafas 98, 100. nah Kemampuan untuk dengan cepat 100 ini, kalau saya ya, setelah Mimpov 2, bahkan waktu saya ikut kelas yang nanti saya akan ajarkan, metode 3, 4, 5, 6, 7, gurunya aja tidak nyuruh beli oximeter, tidak punya pH meter, nggak mengerti bahwa olah nafasnya itu menaikkan pH dan saturasi tapi saya dapat sisi yang lain dari metode 3 dan 7. karena sumbernya dari John Caputin seorang psikiatri dokter ya entah apapun agamanya saya nggak peduli dia dokter dari fakultas kedokteran MIT maka dia lebih banyak membahas karena seorang psikiatri ya hal, -hal psikologis makanya kalau misalnya orang yang udah ikut kelas berbayar khusus para diabet, ya banyak sering dikatakan kalau saya udah diet, udah olah nafas, kok gula saya naik? Itu glukogenesis, itu glukogenesis, itu. Tapi gimana ngatasi glukogenesis? Karena ada jawaban. Ya paling cuma dijawab ya Anda harus jaga perasaan. Nah, John kabat ini kan ada psikiatri, olah nafas dia itu untuk mengendalikan perasaan. Makanya kalau orang diabet, dikombinasikan metode Wim Hof 1-2 dengan John kabat seperti yang saya alami, ya saya lepas obat loh kan Banyak dokter bilang, mana bisa diabetes sembuh? Paling hanya mengontrol darah, hanya mengontrol gula. Nah, buktinya saya, lepas obat. Jadi, metodenya banyak. Kita kombinasikan di pola hidup sehat. nah Metode dua ini sangat efektif. menaikkan Bahkan hanya, bukan hanya menaikkan saturasi. Menaikkan kemampuan paru-paru dalam menyerap oksigen. Sehingga, kalau menaikkan saturasi itu, dari pas olah nafas, saturasi naik. Gitu kan? Ini sudah selesai olah nafas, turun tapi nggak serendah dengan sebelum ikut latihan olah nafas. dan kita bisa mengalami saturasi 100% itu bermenit-menit ya bermenit-menit tentu butuh waktu untuk mencapai kemampuan ini ya kalau yang belum bisa Pak saya baru nggak bisa 100%. 100% seratus pun juga begitu selesai latihan tes lagi cek lagi ya udah 96 lagi sakit pakai obat aja lama apalagi nggak pakai obat. Ya, tapi pasti umur saya udah 60 gitu ya. ada juga teman yang udah di atas 70-an juga kemampuannya naik ya selama kita masih hidup berarti masih terjadi regenerasi sel kalau nggak terjadi regenerasi sel jadi sel rusak nggak diganti ya crrr, tua atas mati selama anda masih hidup ya memang kalau makin tua regenerasinya selnya melambat dan umur itu kan nggak bisa dilawan ya nggak bisa nggak bisa enggak, enggak, enggak meninggal ya ke kekal. kekal kan cuma Tuhan tapi selama kita masih hidup, mudah-mudahan kita bisa menjaga kesehatan dan sampai dipanggil Tuhan hari terakhir saya, mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat, ya itu harapan saya. Ya, tapi saya stop dulu rekamannya.